Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bapak harap semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa islami dina. Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Birahmatika ya arhaman rahimin Pagi hari ini kita akan mempelajari materi bab yang keempat Poin A yaitu ketentuan salat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua Oleh karena itu Solat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Makna solat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari gerakan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Adapun syarat dan ketentuan solat yang harus dilakukan umat Islam ketika hendak melaksanakan solat, yang pertama adalah syarat solat. Syarat solat adalah ketentuan yang harus dipahami umat Islam ketika hendak melaksanakan solat. Ada dua syarat dalam solat, yaitu syarat wajib solat dan syarat sah solat. Syarat wajib solat adalah keadaan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan solat. Keadaan-keadaan tersebut adalah beragama Islam, balik, berakal, dan suci dari hadas dan najis. Sedangkan syarat sah solat adalah perkara-perkara yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan solat. Adapun perkara-perkara tersebut, yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat, dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah rukun solat. Rukun solat merupakan ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam solat. Rukun solat merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan saat melaksanakan solat. Rukun solat tersebut meliputi niat, berdiri tegak bagi yang mampu, takbiratul ikhram, membaca surah al-fatihah, ruku dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyaud akhir, membaca doa tasyaud akhir, membaca solawat nabi, mengucapkan salam, dan tertib. Setelah mempelajari syarat sholat dan rukun sholat, adapun keutamaannya. Keutamaan-keutamaan sholat tersebut diantaranya adalah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salatatanha anilfawal mukarshodaaddim yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Quran surah al-ankabut ayat 45 Keutamaan selanjutnya adalah salat menjadi sarana memohon pertolongan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi: "Ya Allah, Yohweh Allah, Allah, yang artinya Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Orang yang berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan sabar dan salat. Dengan melaksanakan salat sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh Demikian pembahasan materi ketentuan sholat pada hari ini Selanjutnya, kerjakan uji kompetensi 1, poin A dan B di buku tulis jawaban saja Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan, serta selalu mematuhi protokol kesehatan Pada akhir, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh